Konsultasi Syariah.com. Benarkah Israel nama Nabi? Pertanyaan, Ustadz, apakah benar Israel nama Nabi Yakub? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, alsalatu ala rasulillah wa ba'du. Nama Israel beberapa kali disebut dalam ayat Al Qur'an. Di antaranya adalah pada ayat-ayat berikut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam Ayat 56-57 Dan juga firman Allah Ta'ala Yang artinya Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel Melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel Atau Ya'kub Untuk dirinya sendiri Sebelum Taurat diturunkan Katakanlah Jika kamu mengatakan Ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat Maka bawalah Taurat itu Lalu bacalah Jika kamu orang-orang yang benar Quran Surat Ali Imran Ayat Ayat 93 dan masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Israel. Lantas siapa Israel yang disebut pada ayat-ayat tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Ibnu Abbas r.a pernah berkisah, saya pernah hadir di kumpulan orang-orang Yahudi. Lalu Nabi s.a.w. bertanya kepada mereka, Hal ta'lamuna ta anna Israel ya'qub?" Yang artinya, "Tahukah kalian bahwa Israel adalah nama Ya'kub? Mereka menjawab, Ya benar. Kata Nabi Wasallam, Allahumma shad, yang artinya, Ya Allah, saksikanlah. Hadis ribet Abu Daud, Tirmidhi, dan Ahmad. Imam Tirmidhi menilai hadis ini Hasan. Imam Syaukani rahimahullah menegaskan, seluruh ahli tafsir sepakat, bahwa Israel adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Maknanya adalah hamba Allah, karena Israel dalam bahasa mereka artinya adalah hamba, dan El adalah Allah. Ada ulama yang menerangkan bahwa Nabi Ya'qub memiliki dua nama, yakni Yakub dan Israel. Ada pula yang menjelaskan Israel adalah julukan untuk beliau. Dari sini jelaslah bahwa ternyata Israel adalah nama Nabi Ya'qub alaihis salam, yang maknanya adalah hamba Allah. Dan bahasa umat Islam disebut Abdullah. Barangkali kemudian muncul pertanyaan, bolehkah menamai anak dengan nama Israel? Karena kita tahu, Ternyata maknanya sangat indah. Nama salah seorang Nabi dan bahkan semakna dengan nama yang paling dicintai Allah yaitu Abdullah atau hamba Allah. Nabi Alaihi Wasallam bersabda Inna ahabba asmaikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman Yang artinya, sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Jawabannya, untuk zaman ini, sebaiknya tidak memakai nama dengan Israel. Pertimbangannya adalah, nama ini dikhawatirkan menjadi sebab anak tersebut mendapatkan intimidasi atau aniaya. Mengingat Israel pada saat ini, terkenal untuk sebutan negara Zionis, yang telah merampas bumi Pertiwi saudara kita di Palestina. Ketika mendengar nama Israel, orang banyak yang tidak memahaminya sebagai nama Nabi Ya'kub salam atau bahkan banyak yang tidak tahu. Yang pertama terbetik dalam pikiran kebanyakan orang, ketika mendengar nama Israel adalah negeri Zionis, penjajah saudara seiman kita di negeri Palestina. Sejuknianya para orang tua, memberikan nama-nama yang indah maknanya untuk buah hatinya, dan orang-orang menyukainya. a'lam bisawab.